bersaksi untuk Tuhan kah untuk agama? Jadi kalau orangnya pertanyaan konyol bang, iya, itu makanya. pertanyaan Jangan konyol. konyol. Padahal tadi sudah dibilang sudah dibilang sama Bang Juma di zaman sekarang tidak bersaksi atas Nabi Muhammad ditolak susah amat sih ribet ente sekarang ente juju. mau menggantikan dengan Nabi silakan terserah tapi tertolak sebagai bahan sekarang analogi gini. begini ya ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kita kudu wajib yang namanya bersahadat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Dan kalau misalkan kita bersahadat. Bersah, terus datang Nabi Musa. Kita wajib kepada Nabi Musa. Apakah kita boleh bersahadat. Bersahadat kepada Nabi Ibrahim? Boleh. Kenapa tidak? Dan ketika Nabi Isa datang. Berarti kita wajib mengimani yang namanya Nabi Isa sebagai utusan. Terus apakah kita bersahadat. Kepada Nabi Musa boleh? Boleh. boleh Oke, Dan ketika, ya. ketika Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad itu terakhir. Betul. Kalau sekarang misalkan ya. masih tidak mengikuti tidak mengikuti syahadat Nabi Muhammad tertolak tidak bisa oke. digantikan paham oke, gak ente sekarang, Oke sekarang gini biar kau juga paham bah, saya tidak bicara di zaman kalau kau bicara zaman Musa zaman Abraham zaman Muhammad itu beda saya bicara tentang saksi buat Tuhan apakah maksud kamu Tuhan itu berbeda di zaman agama zaman itu agama itu menjelaskan tentang ketuhanan tuhan. Ia, kalau betul. Yesus kalau ente tidak ya, ada berhak itu. membicarakan soal Tuhan Iya, ente bukan gini, agama itu. Dengarin, dengarin yang kita bicarakan, poin tentang saksi Tuhan. Saya enggak bicara poin saksi agama. Makanya, ah, ketika, kamu, ketika kamu, kamu lucu ini kamu itu lucu. Itu lucu, kan? Itu lucu, kan? Itu lucu, kan? Itu lucu, kan? Itu lucu, kan? sejarah lucu, kan? Itu lucu, kan? Itu lucu, kan? Itu Itu lucu, resen dari tadi tuh jadi kamu harus paham. Kalau dulu ini pahlawan pahlawan ini dia punya otak, tetapi akalnya tidak dipungsikan. Gitu. Nah, Silakan, beginilah, beginilah muslim. Dia <laughs> ajak diskusi, menghujat. Coba, padahal kan dia, dia goblok, saya paham kok. Dia nggak tahu apa-apa, tapi menghujat. Nah ini, bodohnya. pengertian itu, Pak, pengertian bersahadat kepada Allah, menurut Bapak apa? Pengertian bersahadat kepada agama itu apa? Oke, begini, bapak. Perbedaannya oh, apa? Iya begini. Tadi kan yang kami bahas kan poin tentang bersaksi kepada Tuhan, ya kan? Ya. Dan kemudian ada utusan menjadi saksi, oke? Okay. Ya. Itu para okay. Nabi. Makanya ya. saya tanya sama si Juma. Apakah utusan itu sama? Dia bilang sama, yaitu Musa. Berarti boleh dong ketika bersahadat, nama Muhammad digantikan menjadi Musa? Tidak bisa, tidak bisa, dia, tertolak. Dia, ya, dia. Tadi Nggak dia berkata aduh kami ini siapa gak, sih namanya bisa ini? Halilintar nggak bisa tertolak itu, tetap, ya? ya udah jawabannya simpel udah simpel kan itu sudah simpel udah nggak <laughs> boleh sudah selesai kan mau sudah apa selesai. lagi ente Oke jadi begini makanya saya bilang tertolak, tadi Tertolak, udah tertolak udah susah kamu diam dulu ilmu nggak ada kamu diam aja dulu. <laughs> Alah. halilintar <tuk> halilintar hargai hargai kawanmu si juma ya kami diskusi ringan aja kok enggak perlu kok ah, kami pada bilang bro eh justru itu hargai yang tidak menghargai eh, padahal dia, padahal, dia, padahal di dalam hati itu itu lain ya kan kau proper proper tapi dalam hati mi dengan gurunda juma ya, kan? jadi itu. begini maka saya bilang tolong kalian. Posisikan keyakinan kalian dengan pasti. Sebenarnya kamu bersaksi. Kamu itu cuma teman -teman dibuat mainan sama -sama. aja, pengisi waktu, nunggu <laughs> yang lain. Tenang aja. Guru Jum Guru Nda Jumat cuma apa? ngisi waktu aja dengan kamu sebenarnya malas. Jadi inilah, ini semua yang ngomong ini, <laughs> ya orang-orang yang sudah keok-keok di grup WA ini. Eh, bang, bang, bang, <laughs> itu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Jadi orang ini memang sama Halidiah sangat ketakutan, lah. Jadi makai orang ya, ini. Nah, ya kan? kan? apa kata <laughs> Bertanya cerita Apalagi ini Citata ini, ya kan? Ini udah sering blunder saya buat. Makanya dia sangat dendam ini semua sama saya. Oh, tetapi, dendam ke orang yang nggak tahu apa-apa ngapain. Tetapi oh, kalau, ya, kalau cuma masih profesional, istilahnya debat ya debat gitu. Lo ya kan? waktu di WA, bang, ya, di WA ya kan? dia banyak sekali yang namanya nyepam. Jadi, nyepam, jadi sekarang nyepam, nyepam aja. Jadi sekarang dia pengennya itu dikik. Nanti setelah dikik, di dia ngabarin ke, ke umat Kristen bahwa mau dikik di Muslim, mau dikik di Muslim, padahal mereka Jepang, ya. ya. jadi begini begini apa begini dunia, Haleluya, kan? apa begini begini begini begini begini begini begini Anda begini Anda begini sebenarnya begini begini begini begini begini begini begini begini begini begini begini begini begini begini begini begini begini yang begini begini begini begini begini begini begini Keyakinanmu ingin kau sampaikan kepada hmm. saya penuh keimbangan. Di dalam hal bersaksi saja, kamu mengambil dua sumber. Hmm. Yaitu bersaksi kepada Tuhan hmm. atau bersaksi kepada agama. Ini persoalannya, makanya hmm. saya bertanya. Jadi temanmu gak pahlawan okay, gak usah ya Oke, baik. Isinkan saya, teman-teman, baik, baik, untuk... Kan? Me, ya. me, apa, menerapi sahabat. Iya. Yang kalau, dia, anda yang yang agama, kalau Anda yang berbicara kalau mengenai agama. Kalau Anda berbicara mengenai orang yang berakal, ya? jangan yang tolong. Tol. Kalau, kalau Anda tidak ada harganya, si jangan main waduk kali <laughs> ini. Kalau, ini pasal kalau Anda, ini. Mem, ya, kalau ya, anda bertanya atau membahas tentang agama, dalam hal ini adalah dinul Islam, maka dinul Islam. Dan kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Al-yawma akbaltulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa Islam ul Jadi tidak bisa kemudian terpisahkan. Maka Anda bertanya, Anda bersaksi tentang Allah atau bersaksi tentang agama? Dua-duanya. kena. Kenapa? Pada saat orang itu beriman kepada Allah beriman kepada bagian Rasulullah Muhammad S.A.W., maka wajib kemudian hukumnya mereka menjalankan perintah-perintah di mana perintah dan larangan itu termaktub di dalam dinul Islam. Jadi nggak bisa dipisahkan. Oke, oke. oke. Saya paham, saya paham. Oke, berarti kamu mengatakan ya. bahwa Muhammad satu paket dengan sahadat itu tidak boleh terpisahkan, berarti kamu Betul. ingin menyatakan bahwa utusan yang lainnya itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Oh, kok bisa kok ada kata berbeda di sini karena kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah satu paket, hmm. ya kan satu paket dengan Allah nih. Nah, sementara kalau iya. tadi baru mengatakan putusan itu sama yaitu Rasul atau Nabi. Kalau memang Betul. sama, kenapa kamu paketkan hanya Muhammad? Itu loh. Sebenarnya ini begini, begini. Begini loh yang saya ikuti okay. loh. Sebenarnya kalau anda itu ngerti apa yang saya urai tadi ya, itu diterangkan pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku rela aku rida. Ya, Islam itu sebagai agamamu. Aku mau Islam itu menjadi panduan hidupku dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Artinya ketika kemudian para nabi datang kepada pengikutnya kepada kaumnya, dinul Islam itu belum disempurnakan, tapi sempurna pada masa mereka. Karena mereka melakukan perintah Tuhan berdasarkan kesanggupan pada masanya. Makanya Nabi menubuatkan akan datangnya sosok penolong yang akan menyempurnakan agama itu. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Nah itu makanya ketika Anda mengatakan, berarti Anda bersaksi kepada agama. Bukan begitu polanya. Ketika kami bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kami nggak boleh menjadi pendusta. Kami nggak boleh jadi orang munafik. Mempersaksikan Allah satu-satunya Tuhan, mempersaksikan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kami harus implementasikan persaksian kami itu dengan taat beragama Islam. Kalau dia Sekarang tidak taat ini. kepada beragama Islam, tapi bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada baginda, jatuh-jatuhnya diam kepada orang fasik orang munafik, bersaksi tetapi kesaksiannya itu palsu. Oke, dengarin dengan gitu. baik ya. ya. Dari tadi saya hanya mengikuti argumen kamu. Kamu mengatakan dari tadi bahwa semua utusan itu sama yaitu nabi. Oke, tetapi kamu di sini tadi bicara tentang munafik. Maka saya justru bertanya kalau kamu nggak munafik, kenapa ketika sekarang kamu mengatakan bahwa hanya Muhammad yang satu paket dengan Allah, berarti kamu dong yang munafik dengan ucapanmu yang mana? Astagfirullahaladzim, Allah. Oke. Okay. Saya, saya tidak pernah mengatakan aja, ya, hanya uang. satu paket. Guna. Saya katakan Guna. pada saat Dinul Islam itu disempurnakan, maka yang menjadi kata Nabiin, penutup para Nabi adalah baginda Rasul Muhammad SAW, bukan Yesus, okay. bukan Isa. Okay, benar ya? di dalam ajaran yang di, menjadi penutup ajaran Tuhan, ajaran Allah, oke. maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kudu wajib didudukan sebagai junjungan. Saya sudah dapat poinnya, Bukan Isa, sudah dapat, Bukan, sudah bukan Musa, dimana. bukan Abraham, bukan, tapi oke, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. saya dapat poinnya. Kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah penutup ajaran terakhir. Oke. Okay? Nah, berarti dari ya. tadi kamu enggak paham. Yang kita bicarakan adalah tentang saksi Tuhan. Paham enggak? Makanya saya nggak bertanya tentang Loh, saksi agamamu. Saya, saya kan bertanya. sudah mengatakan sama kamu tadi. Lo, saya, saya sudah bersahadat Tidak. baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang kamu permasalahkan? Kamu mengatakan bahwa tentang Coba. satu paketnya Nabi Muhammad adalah bukti bahwa Muhammad penutup ajaran terakhir. Deal di situ, oke? Okay? Yang Betul. saya pertanyakan Terus di sini apa masalahnya? Bicara sahadat, bicara sahadat, bicara saksi, bersaksi kepada Tuhan. Maka saya bertanya. Sekarang kalau memang cara tentang Tuhan bolehkah Muhammad diganti dengan nama Nabi Nabi lain bila? Boleh. Eh bilang boleh. Gal ribet nih orang. Kalau eh diam dulu kamu di Jumat aja tadi bisa bilang boleh, tetapi ada tetapinya. Makanya kau lah ya, kalau nggak beri ilmu diam gitu, oke. Makanya kalau idiot, kalau tolol lu bertanya yang benar. Tadi udah dijelaskan sama Bang Juma. Apakah ketika kita oh, di zaman sekarang, di zaman Rasulullah Wasallam itu ini, ini, tidak bersahadat kepada Nabi Muhammad itu sah? Ini, tidak sah! Ribet ente itu. Ini siapa Masih? ini? Si, si Golde kan ente siapa Dengarin dulu iya. kau. Oke. Okay, jadi begini Juma. Kita kerucutkan Tidak aja ya. Tidak bisa diganti. Paham gak? Hey, diam dulu kamu. Berapa kali sih dibilangin. Saya kerucutkan amat. ya Juma ya. Saya kerucutkan ya. Karena memang ya, saya ini. Jadi kerucutan juga sama-sama gue. Terlalu, ada, terlalu ya. untuk untuk kalian <laughs> hadapi ya. Diskusi walaupun ringan. Jadi gini. Saya nah. kerucutkan. Sekarang pertanyaan saya tolong jawab aja lah. Ya. saksi atau bersahadat kami itu sebenarnya. Bicara saksi kepada Tuhan atau agama, itu aja tolong dijawab Eh hey, ini idiot bener lu ini Iya, oke oke gak apa-apa Gak apa-apa yang, yang saya tanya okay, juga Oke gak apa-apa Menjawab <laughs> Idiot benar nih orang Pura-pura <laughs> ketawa kamu padahal dalam hatimu Halal ini, oh? halal ini udahlah. kau diam aja, dengarin kami kenapa? dulu, udah kecium, kau beri gitu ya, Ngan ya ilmu Ya, loh. Iya, dia beri ilmu, dia harus punya. Iya, dia dia ngajak, kau. di iya. Iya, iya, iya. Iya, kau. Iya, iya. Iya, iya. Nanti iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. bersaksi iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, itu pengakuan Video. iman itu, itu pengakuan Video. iman. Pengakuan iman umat Islam mempersaksikan Allah satu-satunya Tuhan yang benar, yang berhak disembah dan mempersaksikan bagian Rasul Muhammad SAW sebagai nabi, mengantar umat Islam kemudian untuk menjalankan syariat agamanya. Enggak, gini. Itu yang belum perlu tahu. sahabat yang uh, saya tanya, pahami. Yang saya tanya, bersahadat kami itu bersaksi kepada Tuhan atau atas ya, gimana? adama? Silakan. Itu dulu Bedanya berusaha ya, kepada ya. Tuhan sama bersaksi atas kan agama. Sebagai umat Islam. Ya? Bedanya apa, coba? Ya. Bersaksi kepada Tuhan dan bersaksi kepada agama itu bedanya apa? Bedanya gini, Pak. Kalau kita ya. berbicara bersaksi kepada Tuhan, berarti semangat hmm. dengan perkataan Juma bahwa semua utusan sama, gitu loh, Pak. ya Kalau bicara ya. Tuhan, tetapi. Ya. Kalau bicara sahadat tentang agama, berarti dia nggak sepakat bahwa semua utusan itu sama. Itu pak poinnya. Gitu ya, loh. berarti kan kalau begini pak, kalau Papa oh, hanya beriman kepada Hali. Allah saja, itu silahkan. Ya, tadi itu, itu saya sudah jawab ya. loh itu. Saya katakan itu tidak semua termasuk Nabi Papa Islam. Islam, begitu. Begitu loh. Kan kalau orang Mekah juga hanya berimannya kepada Siapa? Allah saja. Uh -uh. Ya, kan? yang ya, kan? menolaknya ya, kan, Pak. Ya sudah Makanya Pak jawabannya saya... begitu. Jawabannya Oke, kalau Bapak hanya berserah ya, saya Kepada Allah saja. Itu, itu. Itu iman iman Bapak kepada Allah tapi bukan berislam begitu aja. Hmm? Saya enggak oh, tanya Islamnya ya, Pak. Ini bicara sahada. Ya ini katanya kan jawabannya berarti. begitu kan. Jawabannya ya, dari definisi Bapak tadi iman kepada Allah yaitu bersyahadat kepada Allah saja selesai. Enggak apa-apa. Iya. Ah. Ya. Tapi, iya. kalau Bapak ingin berislam, sahadatain itu oke. Uh, itu panduannya, udah, udah, udah baku, udah berarti, dari ajaran. itu enggak bisa dilogikakan lagi. Oke, okay, berarti Bapak sepakat bahwa putusan yang lain itu bukan Islam. Oke, eh, kok rindu di mana ke sana kan? Pertanyaan, ya, Bapak itu kan hanya satu dua kata tadi kan? Bapak ya, mau bersyahadat aja kepada Allah? Silahkan. Ya. Lalu ah. kalau, kalau mau bersahadat, bersahadat Untuk ikut islam ya, sahadat ya. Kan? Udah selesai, jangan Oke. dikembangkan Logika yang lain oh, dulu bukan, pak Karena berarti nah, ini sepakat, kan tadi Bapak kalau Pertanyaan kan, pertanyaan ini udah dijawab Seperti itu, berarti sebentar, kalau Bapak, ya, bapak sudah mau bertanya Yang kedua, kita buka tema baru ya, sebentar, pak. Kita buka sebentar, pak. tema begini. baru Yang saya dapatkan Poinnya begini loh Pak, sebentar Pak Satu ya, menit Tapi kalau ini. pemahaman kalau bersalah berserti... Bisa ditolak loh Iya, Jadi, enggak ada masalah ya kan, masalah, kita kan ya, ya, ada kan? masalah kita kan ya. aja gitu. Kalau ya. bersaksi kepada Tuhan, makanya sepakat saya dengan perkataan Juma bahwa semua utusan sama. Tetapi kalau berbicara bersaksi untuk masuk Islam hanya atas nama Nabi Muhammad, berarti Bapak Betul. sepakat bahwa nabi yang lain itu bukan utusan Allah. Tidak ada kata tetapi itu. Sebenarnya. Tidak, tidak ada kata itu. Tetapi, kalau kopak. bapak Pak, memulai semua utusan itu sama beliau, ini mau ber berarti, itu ya, ganti deh, sama Pak. Iya, ganti tema saja. Intinya kan, itu Intinya, enggak kita, intinya, intinya kan, sudah dijawab. Intinya Jadi, sudah dijawab. Kalau, eh, apa yang aku kenal, apa itu? Kenapa? Apa itu? Kan, kemudian menafsirkan, eh, dari logika Bapak untuk Bapak, Pak, kita kan. Saya mengikuti argumen saudara Muslim, Pak. Begini. Ya, walaupun Salam. argumen siapapun, kalau dia tidak bakunya umat Islam, ya nggak benar, Pak. Loh, Itu jadi, Bapak, jadi, Bapak ingin mengatakan cuma nggak benar, tidak siapa yang yang, yang Bapak tanyakan. Kan standar benarnya, standar benarnya menurut Islam, bukan standar benarnya menurut loh. orang kan? Soalnya gini, loh, Pak, kalau bicara tentang berhak masuk Islam, ya toh berarti. Ya, sekarang satu-satu satu pertanyaan apa -apa. bapak, satu-satu kita jawab sesuai sudah? dengan. <tuh> aku ajaran agama Islam saja. Iya, ini pak sudah sudah sudah lanjut ini pak, nanti jadi bolak-balik lagi. Sekarang ya. ini aja kita. Satu tulis. aja dulu. Ya. Bapak mau bersehata kepada Allah saja. Itu bapak. Kan? Bapak kan pertanyaannya dua kan? Bapak ya. bertanya tentang bagaimana kalau hanya bersehata kepada Allah saja? Kan begitu kan? Tidak, tidak. Saya bertanya begini: kalau bersahadat itu bersaksi bahwa hanya untuk Tuhan, ya. berarti nama Nabi Muhammad boleh diganti dengan Nggak nama bisa. Nabi Muhammad. Eh, tidak bisa. Ya, sudah, kan, selesai. Tidak bisa Oke, selesai, ya. tidak bisa, bisa selesai. Ya. Tidak Udah, bisa. selesai, berarti Udah. bapak ingin mengatakan di sana, jangan bahwa, dikembangkan langka, Sudah dijawab, sudah selesai. Enggak, ya kita bisa. diskusi secara logik eh, loh, oh, ya. Pak. Ya, Enggak boleh kita ganti tema kan di tema. Kita kan di tema. Memang kocak ini, udah dijawab berapa kali kok Iya, haleluya tepat kok. Berarti Bapak akan akan Bapak akan bertanya kepada topik yang kedua. Oke. Okay. mengatai Sekarang. saya goblok. Inilah orang-orang yang nangis-nangis terus di grup WA, ya. Gue tahu. Jadi, Ayuh. Atau, Ayuh. Mau ini, ya. okay. atau mau membahas yang ini Atau mau membahas yang ini yang gini, gini. perkataan Putra. goblok ini dibahas bisa juga. Pak Putra, <laughs> Disitusi, kan? saya mau -mong -mong dapat, ya. Sebentar, Haleluya, sebentar. Saya, ini nyambung dengan pertanyaan kamu ini. Sekarang gini, setiap para nabi diutus itu pasti dia bahwa tiada tuhan selain Allah dan dirinya utusannya hmm. Allah. Coba saya nanya, Yoanus 17.3 itu boleh nggak diganti Ibrahim? tidak dia bersaksi utusan itu bersaksi atas nama siapa nah, makanya coba Yohanes tujuh belas itu boleh gak diganti lagi mereka Ibrahim? bersaksi tidak kemarin eh. dulu enggak semua para nabi itu sama gitu aku nanya inilah hidup yang kekal bahwa mereka Loh, kalau nyawa, memang, mengenal Ibrahim, kalau itu memang kalau memang boleh enggak diganti gitu Berarti kalau sama, berarti kamu sepakat dong nama Nabi Muhammad bisa digantikan. Sudah, gitu ganti. Eh, hey, ini ya, Tidak usah diganti dengan Muhammad Rasulullah. Berarti kita mengimani Nabi Nabi sebelumnya. Tidak usah diganti. Jangan kita beriman kepada Nabi Muhammad La lah, Muhammad Rasulullah. Maka diperintah. Kan, laa nufarriqu baina hadimin. Kami tidak membedakan membeda semua para nabi. Ya sudah, berarti boleh dong diganti. Okay. Berarti boleh ketika Yesus mengenakan ah, Ya boleh, utusan, ya. berarti boleh diganti ya. Tak slack, bilang enggak boleh. Bila berarti boleh, boleh diganti Boplak. ya. Tak nah, slack, ya, makanya aku nanya dulu. Ketika Yesus mengatakan boleh diganti ya. Utusan, boleh enggak tidak baik, baik. boleh. Boleh diganti kata siapa ya? Siapa ya. ya boleh diganti ya. nama Nabi e. di Muhammad e. bisa diganti e. dengan e. Nabi. Mirin dulu. Makanya biarkan boleh enggak di zamannya Yesus tidak diaku Yesus sebagai utusan. Boleh. Sekarang Hah? kan kita bicara saksi tentang nah, Tuhan. Ya, makanya kamu tidak mau ditanya. Iman kamu boleh nggak? Yohanes, ketika kita bicara gini loh. Kalau tentang kami, ya dengar ya, kasih saya waktu. Kalau kamu bertanya tentang saksi kepada Kristen, kami sudah clear mengakui Yesus itu Tuhan. Tuhan. Makanya <tuk> <lebih, tuk> Gimana? gimana? Lebih lebih ribet kalau bicara tentang Muhammad, Itu lebih ribet Oke. Okay? Nah, makanya sekarang saya pertanyakan. Sekarang kita itu silaku muslim, ya, masih atas nama untuk Tuhan atau agama? Itu belum terjawab sampai detik ini loh. kalau sekarang... mau masuk Islam harus dua syahadat itu. Karena syahadat itu Rasulullah yang diutus. Berarti la ilah ilah, ya. ilaha Muhammad Rasulullah. Kalau di zamannya Isa, Isa Rasulullah itu berarti, oke, okay, berarti. Aku okay, ingin menonjolkan di sini, Allah setara dengan Muhammad gitu. Oh, apakah Yohanes 17 tujuh belas itu setara atau itu atau hmm? saya bertanya, saya bertanya. Ya udah dijawab aja. dijawab aja. Dijawab aja okay. tidak setara. udah selesai, selesai kan? Nah, sekarang tidak? Oke setara. Ketika Musa diutus, mengaku utusan Apakah setara dengan Allah Musa itu? Dengan dulu. Ya dulu itu. Dengar ya, ya, ya. oh, Eh, kamu tuh itu mau itu ditanya. Terjawab. Aku nanya, ketika Musa mengaku utusannya Allah dan Allah Tuhan semesta alam, apakah Musa itu menyetarakan dengan Allah? Musa tidak ya, makanya, pernah apa? mengadakan suatu klaim bersaksi. Ini kan masalah sahadat Kamu paham nggak si topi yang bawah? Ya, makanya sahadat di situ zamannya Musa itu diakui sebagai apa dia? Oke, berarti maksud kamu setiap zaman Tuhan berubah iya. itu. Bukan berbeda Tuhannya, sahadatnya Bagaimana itu, mbak? Coba, coba di zamannya Yesus itu Yesus mengaku abu. Saya nanya ke kamu. Jadi kata citata, si kata citata si ini setiap zaman tuan itu berbeda. Loh, Loh, kata Tuhan berbeda. Di mana saya mengatakan itu? Bagaimana? Saya mengatakan semua para aduh, nabi di zamannya mengakui dia cuma yang waktu kita tabung cuma. Oh. Iya iya iya. Ya, ya. Sana, sana, sana keluar. Sana keluar. Sana <laughs> keluar. Sana keluar. Ya. Backgroundnya itu luar biasa, idiotnya. nggak dia mengatakan dia, Nabi Muhammad bin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tiap hari, satu hari itu didengungkan lima kali. Itu ajan Asadualailah ilallah wa as Muhammad Rasulullah. Udah udah, udah, udah, udah tahu kita itu Nabi Muhammad, utusan, utusan, utusan, utusan. Mau disamain ya, dasar koplak. Iya, yeah, ya, yeah. jadi memang Haleluya itu kayak begitu modelnya gitu.